Peyraya <Sessizlik> he Kecmen zaman Tak ada lagi yang bisa ku Lakukan tanpa Ku hanya bisa Mengatakan Apa yang ku rasa Ku menangis Ajpirtumpe Pian ayahe आज फेर तुम पे प्यार Mas adun nazar sahide, berjemisih nazarinda, <tiny> o ini <tiny> sih kecmen zaman, tak <tiny> ada lagi yang bisa ku lakukan tanpaku, ku bisa mengatakan apa yang ku Ku <Sessizlik> mendengis, <Sessizlik> ada lagi yang bisa ku lakukan tanpaku Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa Jajah! Jajah! Jajah! <tuk bekerja> <tuk bekerja> <tuk bekerja> Ku menangis Ketel necoba raya Sahiden Di hijmisi nazarinda, oh ini seni kecmen zaman, tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpa ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasakan. Ku menangis. Sen <Sessizlik> ne <Sessizlik> <Sessizlik> Lakukan tanganku, ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasakan. <laughs> ku menangis karena nejupara ya sahiden, yo dulu sulit ledeh. Amanah di nazarinda sahida, bihcmisih nazarinda. Oh ini sih, kecmen zaman tak lagi <laughs> yang bisaku lakukan tanpa ku. hanya bisa mengatakan apa yang ku men ağlıs atam Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpa ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa jajan, jajan, jajan, jajan. <tis> <tis> <tis> Ku menangis karena necoba ya Cik, Mama ada naza ndang sahiday. Bej meseem naza renda. Oh, ini sini kejmen zaman. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpa ku. hanya bisa mengatakan apa yang kurasah. Cek, cek, cek, cek. Ku menangis, tetap nejupara ya sahiden, kau ini zaman. Tidak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpa ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa jajan, jajan, jajan, jajan. <laughs> Ku menangis ne Coba sahide Sahideh, bicimisin nazarinda, o ini sih, kicimen zaman, tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpa, ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasakan menangis